Jadi, kali ini uh, kita bakalan melakukan absen ya, menggunakan barcode. <laughs> nah, ini barcode yang dikasih sama si dia. Saya baru, baru, wow, guys! Eh sebenernya, udah, gue Klik, klik Jangan <laughs> <laughs> Klik, klik clix, <laughs> <laughs> <Piyomo>. clix, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi <tuh> wabarakatuh. <tuh> Oke. Okay. Jadi eh, di video kali ini saya akan mendemonkan aplikasi absensi eh, scan barcode ya. Jadi, ini loginnya tuh cuma admin doang. Nanti si usernya tuh santri sama pengajar bisa kalian kasih barcode ya, bisa di print atau uh, di download. Jadi biar simple, heem, ya, ya, ya, mudah ya. ini bisa kalian download. Terus, apakah ini berfungsi atau tidak? atau tidak, kita coba. Kita cek yang uh, melakukan hasil nah di tampilan login ada klik untuk scan absensi nah kalian bisa rubah layoutnya sesuai kebutuhan sesuai yang kalian inginkan <laughs> uh, misalkan uh, tampilan lainnya dipindahkan soalnya ini kan cuma buat admin doang yang login <tuh> Kita coba Nah, kalau misalkan berfungsi Berarti sudah masuk Ada bunyi tutut", tut Berarti itu tandanya sudah masuk Sudah <laughs> bisa diakses absen sudah masuk Kita coba cek Saya di skip videonya nanti. Untuk akses passwordnya, bakal saya sebutin. Kalau bisa, jangan di skip-skip. Iya, -skip. <laughs> iya, iya, ya. kalian memahami. Kita coba betul tidak, Kang Guru? Eh, betul, Kak <laughs> Kita lihat. masuk ya. Jam 11. Eh, iya jam 11 sudah malam. Eh, betul, Jadi ternyata berfungsi. Ya, <laughs> like, subscribe and comment. Share kalau bermanfaat. Iya, iya, iya. Karena perjuangan bikin video ini sangat-sangat susah. Ya, supaya kita bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Iya iya iya. Mudah-mudahan bisa membantu. Udah sama-sama ya? belajar. Kang Gulo. Jadi untuk navigasinya bisa kalian cek ada data santri, data sih, uh, data pengajar. <tuh> Kelompok-kelompok untuk uh, santri ya, terus uh, tetap sensinya ada history, recap terus ada data gaji, terus ini ada manajemen sama user manajemen. Ya. <laughs> nah, untuk proses instalasinya masih sama ya. Jadi kalian simpan di folder htdocs di xampp ya. Ini absensi Terus jangan lupa disesuaikan juga uh, database-nya ini db absensi untuk akses login adminnya admin admin.com admin untuk passwordnya password jadi password samain password Nah, ini bisa kalian pelajari, kembangkan semoga bermanfaat ya. kalau misalkan ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan mohon maaf apabila ada kekurangan iya iya iya ya. jadi ternyata uh, untuk aplikasi absensi menggunakan barcode ke ongkir. Selamat mencoba. Selamat menjalankan. <laughs> Cukup sekian. Wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.